Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan review sebuah perangkat HDMI video capture yang berfungsi untuk merekam video maupun audio dengan menyambungkan kabel HDMI dari perangkat video tersebut ke laptop atau PC. Dan di sini nanti HDMI video capture akan saya pergunakan. Untuk menghubungkan STB saya dengan laptop atau PC. Untuk perangkat HDMI Video Capture ini harganya sangat terjangkau sekali ya teman-teman. Dengan fitur yang sangat lengkap dan dibanderol dengan harga Rp120.000 di tempat saya.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 kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu. satu kabel HDMI. Yang kedua, perangkat yang akan dihubungkan dengan laptop atau PC. Di sini saya menggunakan STB B860H. Yang ketiga, device HDMI video capture. Yang keempat, laptop atau PC yang nanti berfungsi untuk menangkap gambar atau video dari perangkat. Yang kelima, saya menggunakan perekam layar bandycam Maklum ya teman-teman, laptop saya laptop jadul Mungkin teman-teman bisa mencoba Aplikasi perekam layar yang lain seperti OBS. Setelah semua perangkat yang dibutuhkan sudah siap teman-teman hubungkan HDMI video capture dengan kabel HDMI Kemudian colokan HDMI yang ujung satunya ke STB kemudian tancapkan HDMI video capture ke laptop atau PC dan nanti driver otomatis akan terinstal di laptop atau PC Di sini saya menggunakan Windows 7 32bit dengan RAM cuma 2GB ya teman-teman Setelah driver sudah terinstall di laptop atau PC, teman-teman buka aplikasi Bandicamnya nya dan nanti tampilan awal aplikasinya seperti ini. Next, langkah selanjutnya, teman-teman perhatikan di bagian atas menu tampilan Bandicam Ada gambar stick, HDMI, dan webcam. Kita pilih dan klik di bagian hdmi dan otomatis tampilan akan berubah seperti ini dan bagi teman-teman yang mau merekod atau merekam semua aktivitas yang ada di layar laptop atau PC tinggal klik di bagian track yang ada di aplikasi Bandicam dan otomatis semua aktivitas di layar akan terekam semua Di sini saya akan mencoba buka aplikasi YouTube yang ada di STB saya. Kemudian saya akan buka lagi aplikasi video.com Mantul sekali ya teman-teman Oh teman-teman iya ada yang kelupaan, bagi yang suara di STB tidak keluar di laptop atau PC, teman-teman setting di bagian digital audio interface nya dan pilih USB dengan cara klik setting di bagian Bandicam. kemudian di audio input lalu checklist di use custom audio device kemudian pilih digital audio interface. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.